asik dan unik ini teman-teman uh, ini ini kantornya ini teman-teman ini kantor pantai Bumo dan pendoponya ya sangat bagus ini untuk bersantai ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama pegok Sekaya teman-teman Kali ini saya berada di Pantai Bumo ya Ini Di lokasi jalan Atau di tempat Taman-taman ini ya Teman-teman Ini ya Ini Taman Cemara Yang berada di Pantai Bumo Kecamatan Limping sari ini, ya teman-teman, dan ini namanya pintu cahaya. Nah, cahayanya itu cahaya matahari, ini dibuatkan seperti kapura ya. kalender pantai Ria Bumo ini ya teman -teman. oke kita jalan ke sana dan kanan kiri ini ada ada warung-warung ini ya teman-teman warungnya masih tutup soalnya buat di aquarium ini pasti lebih bagus lagi. Ini suasana pagi yang sangat cerah sekali ini ya teman-teman ya. dan ini adalah toiletnya ini ya teman-teman toilet gak kebilit-kebilit tipis -kebilit, jadi sini gak bingung ada toiletnya dan kalau lapar disini juga ada warungnya karena di bulan puasa ini warung-warung siang -warung ditutup ya Pantai Bumo di pagi hari. Ini ada taman-tamannya. Ini untuk bersantai. Kita masuk ke taman-tamannya ya, teman-teman. Seperti taman di rumah ini ya. di sini ya teman-teman buat hiasan atau buatan taman taman konservasi pantai Riau sangat bagus sekali ini teman -teman. lokasinya ya teman-teman ini Gazebo ya, untuk bersantai ini ya, teman-teman nah, dan ada seperti rumah hai, ini hai, ya. ini hai, ini ya. menarik ini ya nah, ini. ini kantornya teman-teman sangat muka sekali ini simpel sekali tapi mewah ini tampaknya ini terbuat dari bambu ini ya teman-teman ini pendopo nya ya teman -teman. taman-tamanya juga ya teman-teman ya ini di Bendobo, ya. nah, ini Bendobo. jadi untuk bersantai-santai untuk para apa itu panitia-panitia yang bermusyawarah atau berunding di sini ya untuk panitia-panitia Pantai Kumo Bermanfaat sekali ya teman-teman Yang belum tahu Bisa jadi tahu Keberadaan Pantai bomo ya teman-teman Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh